Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya, bersama, saya Ini kali ini saya perjalanan menuju spot mancing ya. Terima kasih. Bawahnya pelampung pelampung ini adalah kerang mutiara ya.